diharapkan, khususnya dalam masa atas ini, apakah kamu ingin menyambut kedatangan Mesias? Semuanya kita mengatakan, ya. Tapi, apakah betul-betul kita siap untuk menerima? di nah, disinilah persoalan. Saya kira tadi yang kita mengatakan, ah, tidak. Yuh, Pohon Natal sudah mulai, nanti di rumah apa. secara fisik, sudah mulai kita nampaknya persiapan itu. Dan pada hari ini itulah diingatkan oleh Yesus kepada kita, Tuhan akan datang, Tuhan akan menyelamatkan. Apakah kita siap untuk menerima dia? Mari kita katakan ya. Amin.